Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Nusdia Mawang Pada kesempatan kali ini video yang ingin saya sampaikan Sedikit membahas mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Atau istilahnya P3K untuk dasar hukum atau pengaturannya, di sini saya temukan 3 dasar hukum untuk P3K ini dari pengaturan pemerintah nomor 49 tahun 2018, pengaturan presiden nomor 98 tahun 2020, ini tentang daftar gajihnya, ini pengaturan Menteri Dalam Negeri 06 tahun 2021, ini yang terbaru tentang teknis pembayarannya, kita coba dahulu untuk induknya pengaturan pemerintah ini, dasar hukumnya. Kita buka apa saja syarat-syaratnya untuk P3K ini. Pengaturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Saya langsung ambil poin-poinnya saja di sini. Apa itu P3K pertama terlebih dahulu? poin 4: Global pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat dengan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu. dan disingkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. jadi, poinnya di sini: perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu di sini ada memenuhi syarat tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Kita cari di sini persyaratannya. Ini untuk penetapan kebutuhan. Silahkan Anda baca pengaturannya ini untuk pengadaannya. Pengadaan calon P3K di sini merupakan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan pada intasi pemerintah. pengadaan calon p3k dilaksanakan pemerintah melalui penilaian yang objektif teksapa kompetisi, kualifikasi kebutuhan intensi pemerintah dan persyaratan lain yang dibutuhkan dalam di jabatan untuk poin pengadaan Ini untuk pengumuman lowangnya ini untuk pelamaran di sini persyaratannya ini untuk melamar setiap warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama untuk melamar menjadi P3P untuk GF di sini bisa anda baca untuk pengaturan-pengaturannya sedangkan anda baca di sini untuk peraturan pemerintahnya mengenai persyaratan dan ketentuannya yang berlaku ini masalah penggajian dan tunjangannya. Sekarang kita buka untuk daftar gajinya, ini PPRES 1998 tahun 2020 untuk daftar gajinya, salinan dari pengaturan Presiden Republik Indonesia. Silahkan kita buka di sini untuk daftar gajinya. Ini daftar gajinya seperti gaji pegawai, ada daftar gaji, peserta golongannya. Tapi di sini untuk bulungannya 1 sampai 17. Dan masa kerjanya di sini juga sama seperti berbahaya ada masa kerjanya. Ini dia yang terendah bulungan 1 masa kerja 0 tahun 1.794.000 pihak. Sampai dengan yang tertinggi di sini bulungan 17 dengan gaji 6 juta 716.500 rupiah ini tidak termasuk tunjangan karena untuk P3K ini juga mendapatkan tunjangan itu gaji pokoknya saja atau gaji blepok untuk tunjangannya di sini tunjangan P3K, tunjangan keluarga tunjangan pangan tunjangan jambutan struktural tunjangan fungsional atau tunjangan lainnya Jadi, dibaca saja untuk pengaturannya ini, Petpres nomor 98, tahun 2020, dan ini ketentuannya pengaturan pemerintah dan negeri mengenai teknis pemberian gaji dan tunjangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sekarang dibaca saja, bagi Anda yang ingin mengunduh atau mendownload tiga pengaturan ini, silakan Anda download di bawah deskripsi video ini saya cantumkan link unduhnya atau link downloadnya melalui media per, sambil dibaca-baca untuk menunggu persyaratan atau ketentuan resmi tentang pembukaan pendaftaran calon P3K ini yang direncanakan oleh pemerintah di tahun 2021 ini jadi sambil menunggu agar Anda baca-baca terlebih dahulu dasar hukum atau peraturannya supaya sedikit memahami atau mengetahui tentang P3K ini, beserta alurnya di sini. Karena pemerintah atau intansi yang akan mengadakan P3K ini tentunya berdasarkan dari pengaturan pemerintah ini sendiri. Jadi, khususnya, pengamatan agama semoga saja tahun ini terutama untuk P3K guru semoga bisa terlaksana di tahun ini Jadi itu saja yang Pak saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti karena di sini saya cuma membaca peraturan saja tidak menjelaskan secara detail. Jadi, sekali lagi, mohon maaf jika ada sesuatu yang kurang berkenan. Saya berkata, "Bila taufik wa'idaiya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."